Halo bro ketemu lagi di channelnya si Muni kita kali ini akan berbagi lagi tip triknya yang semoga kalian bisa memanfaatkan dan sesuai kondisinya di Ragnarok online ini gua baru main juga dan semoga teman-teman bisa mengambil informasi yang gua kasih walaupun agak sedikit panjang karena nggak mungkin gua potong-potong biar kalian lebih jelas lagi ya bro ya bagian utamanya gua coba konfirmasi untuk mengenai level di level 50 ini gua bisa ngebuka untuk asian yang piramid ke dungeon ketiga tapi gua butuh armor otomatis gua harus ngumpulin koin untuk gacha biar gua dapat equip secara gratis ya semoga gua bisa dapat sesuai apa job yang gua punya nah mungkin teman-teman juga bisa ngumpulin dari questnya coc yang kalian bisa terus lakukan setiap hari sampai koinnya mencukupi untuk level 50 ini gua butuh 55 koin jadi untuk 5 hari ke depan dan gue kebenaran dapat steel armor yang memang bisa gue pakai, bro. Ini sebenarnya steel armor ini dari gacha ya. Catatannya kalian gak bisa di sell bisa dijual. Jadi otomatis harus kalian pakai. Kalau nggak, kalau nggak nggak kepakai barangnya, ya kalian harus lebur aja untuk dimanfaatkan kembali, nambah koin gachanya kembali. Oke okay, mungkin uh, gue udah ngumpulin hampir satu minggu ya Jadi sekitar ada 220 koin Berarti gue 4 kali muter untuk digacanya mesin Dan kebetulan gue dapet beberapa item Seperti glorious bracelet Terus tadi baju armor Ya gue sebenarnya butuh banget adalah senjata one handed ya Karena gue pakai tameng juga uh, Ya semoga gue dapet nih di yang uh, ketiganya untuk gacha Selain dari uh, ring ya yang gue perluin adalah ya tameng yang memang untuk level 50 ya bro ya Nah, ini nih. Ini apa ya? Ini kalau nggak salah two hand dan mbak bro. Aduh, sayang nyaris mah friend ya moga lah <laughs> ini gue kalau gue hancurin nih kayaknya jadi apa ya mungkin uh, untuk koinnya lagi berapa banyak ya nanti kita lihat uh, sepenting apakah barangnya karena dari jumlah koin yang nanti dilebur di dismantle itu kelihatan jumlahnya ini satu lagi gue untuk uh, apa untuk gacain semoga memang bisa gue pakai ma bro ya agak hoki hokian gitu daripada nungguin untuk uh, nyari uh, di monster ya susah banget Glorious ring oke okay, ini untuk STR pasti kepake cuman gua harus upgrade dulu sampai nunggu uh, melebihi dari ring yang gua uh, udah upgrade ya udah di refine juga udah di enchant juga jadi ya nggak oh, mau lah kita harus modal lagi ya nambah mungkin kalau nggak ditransfer, memang ada transfer status jadi nggak usah khawatir kalian kalau yang barangnya yang udah nggak kepake terus kalian harus upgrade kalian tinggal transfer status aja ini cuman karena memang berbeda jenisnya, jadi gua nggak mungkin bisa transfer uh, status dari item yang gua pakai. Uh, jadi ya sayang juga lagian untuk uh, apa namanya untuk ringnya. Rata-rata gue udah pakai colok kartu ya kartu gratisan yang memang dibagiin di awal-awal permainan dan itu nggak bisa dijual mau nggak mau ya. Udah gua manfaatin biar gua nggak cacat, cacat cacat amat karena untuk merchant ini agak susah ya. Untuk blacksmith untuk levelingnya karena damage-nya sangat kecil, mungkin job-job favorit teman-teman gak usah ngebahas di tempat uh, konten ini karena posisinya berbeda ya, posisinya berbeda dengan teman-teman yang lebih seneng banyaknya main di hunter ataupun uh, mage yang memang damage-nya super super overpower ya. Jadi mau nggak mau gue harus ngemodal diamond untuk eh kristal untuk uh, ngebuka loadout baru yaitu statusnya di direset ulang. Dan itu membutuhkan kristal sebanyak 5.000. Nah, uh, jika udah kosong gini, kalian uh, bisa cari sendiri informasinya, ataupun kalian coba aja untuk masing-masing tiap job kan berbeda, ya. Mana yang harus lebih ditingkatkan, ataupun secara instan disitu dikasih tahu untuk rekomendasinya dari GM. Uh, di episode sebelumnya, gue udah informasi kalau memang kalian nggak uh, terlalu hafal, nggak ngerti, ya. Udah, kalian ikutin rekomendasi. Karena itu rekomendasi pasti yang terbaik. Sedangkan kalau yang kalian otak-atik sendiri itu biasanya menyesuaikan dari armor yang kalian pakai. Oke tes Ancient dulu, gue pengen tahu uh, beberapa armor yang gue dapet dari gacha dan gue udah upgrade juga walaupun belum maksimal ya Sesuai dengan kapasitas gue juga, gak terlalu GG, gg amat tapi yang pasti gue coba untuk masuk Ancient piramid Karena di level 50 ini di quest utamanya udah bisa kebuka Uh, dari permata merah ini, semoga gua bisa dapetin dropan. Kalau memang bosnya bisa terbunuh, tapi gua nggak tahu juga belum hafal apakah ini bosnya susah ataupun sangat susah. <gara> Karena gue lihat equip, equip yang standar di server yang gua pakai di gaya Majapahit nggak terlalu pada GG ya. Jadi memang bener-bener butuh kekompakan tim dan cukup sulit juga ini gue tes uh, dan ada permasalahan sedikit dari layar yang gue pakai mungkin karena emulator gue ya jadi nggak terlalu uh, nyaman pada saat gue mainin agak sedikit kagum. oke okay. kita skip-skip aja yang penting nanti kita tahu bagaimana si, uh, bosingnya gue enggak terlalu pede karena memang equip gua ini baru upgrade level 3 nah kan modar yeah, kok bisa gitu ya <laughs> bisa hancur dong otomatis kalian harus rapat dengan teman-teman kalian pada saat waktu mau uh, masuk dungeon ini ya di ancient pyramid ini agak susah juga Atau agak kurang GG ya bocor ya tuh uh, di level 51 aja itu untuk jobnya yang TB juga uh, agak bocor Gak ngerti gua settingan equip mereka tuh kayak apa ya <gifat> Oke okay. Ini buat teman-teman yang baru gabung Terima banyak yang udah kasih like dan subscribe ya Tolong dibantu karena memang kalian nanti bisa live chat dengan gua Pada saat nanti kalau gua live streaming Ya semoga bisa Bermanfaat apa yang gue kasih dari video Ataupun pada saat live streaming nya Informasi yang diberikan gua pasti usahain se update mungkin Dan gua nggak so tau sesuai dengan informasi dari teman-teman yang udah mengalami hal yang kita pertanyakan nantinya damage nya benar-benar sakit dari ancient <laughs> Piramid ini sebenarnya kayaknya di level 50an belum terlalu worth it ya ataupun jadinya wasting time tapi gue buktiin aja biar kalian lebih yakin bahwa memang di level ini kayaknya di atas level 50 ya 55 ataupun rata sampai level 60an kayaknya baru Baru lancar Oke okay, Ini dia buasnya bro Memang agak susah nih kelihatan ini <laughs> Awal-awalan tuh Gue kadang-kadang suka kaget Karena ada ada Seperti kumbang Waktu dulu Di Di yang bag itu ya Yang kumbang emas itu Kalau yang hard modenya itu Bisa ada stunnya bro Nah ini pun Nah ini Kayaknya dia ngeluarin uh, Power yang baru Ataupun buahnya ya Biasanya suka gitu Tinggal ada anak buahnya nah, gua khawatir juga ya bro Ini susah ya Pasti jadi masalah ini Kalau misalkan nggak kompak Nah kan Itu stunnya gue nggak ngerti ya Anjir Parah bro <laughs> Itu berarti memang Untuk standar armor Yang akan kita pakai Untuk masuk ancient pyramid ini nggak mungkin yang biasa Itu, itu minimalnya udah uh, Di Apa namanya Udah di level tinggi Minimalnya udah upgrade ke 60 uh, ininya apa namanya uh, equipnya armornya terus senjatanya memang udah mentok juga di enchan, eh, di apa di level 4 ataupun level 7 malahan oke okay, karena memang cacat gue masuk di uh, piramid jadi gue cobalah untuk building armornya ya bro ya. Uh, Sebenarnya sih ini gue belum terlalu penting tapi gue pengen tahu. Mungkin kalian juga belum pada tahu ya. Gue lihat sih uh, game game ini tuh masih baru dan nggak cuma sedikit orang yang memahami untuk pola permainannya, ses, uh, terutama dari sistem jenis untuk upgrade senjata di senjata-senjata uh, yang GG ya bro ya. Ini gue coba usah uh, apa gue paksain aja, gue pengen tahu juga ini nanti fungsinya mungkin untuk upgrade shadow uh, weapon yang memang gue dapat dari quest dari quest kalian kan pasti tahu ya untuk shadow yang kalian pilih itu ada tiga bagian senjata. Nah ini salah satunya senjata memang untuk two handed, makanya gue coba lebur nanti bu mungkin uh, kedepannya gue bakal punya ya dan harus punya sepertinya untuk two handed biar karena damage-nya sangat sakit. Untuk saat ini gue pakai one handed tuh damage-nya sangat cacat sekali bro untuk uh, ini ya untuk blacksmith ya. Oke, okay, nah uh, sebenarnya sih untuk uh, pembelian pada saat kita mau smelting ini error ya kayaknya karena barusan jumlahnya masih 44, padahal gue udah tambahin ya udah beli. <laughs> oke okay. oh iya dia kembalikan lagi yang udah di-upgrade untuk bahan uh, uh, upgrade uh, miningnya tuh dibalikin ternyata tuh 156 ya <laughs> oke okay, cuman senjata jadi hancur gua cek pasar lah mana yang nggak kejual ini gua manfaatin aja karena gua butuh untuk uh, nyoba lagi uh, pending mesin ya semoga beruntung juga karena gua butuh satu lagi item lah kalaupun nggak Uh, apa namanya enggak senjata one-handed tuh yang minimalnya gua dapet talismen lah ya Oke okay, gua ancurin dulu semua lah karena nggak kejual jadi kalian juga kalau mau jualan jangan konyol juga kalau udah ada angka 99 antriannya itu udah kalian ada kemungkinan dalam tiga hari enggak akan ada yang kejual itu barang jadi untuk standar di level 40-an banyak banget yang jual mendingan lu ancurin aja nih gua dapat 31 koin dan gua tinggal nambahin uh, sekitar ke uh, uh, 24 koin ya untuk nyampe di 55. Sebentar, sebentar cek dulu. Jumlah totalnya gue gak bingung. Mana tadi? Oke, oh ini totalnya udah 51 ya. Berarti enak nih gue tinggal nambahin 4 biji aja, Bro. Oke, kita coba lagi untuk merce. Karena gua enggak apa bukan apa-apa gua manfaatin pending mesin dan koin ini karena posisinya gua mau mau cari barang di equip level 50. Sayang rata-rata harganya masih mahal juga di pasaran Ya iseng aja ini sambil nyari gratisan moga aja hoki dapat yang aneh gitu ya kan <laughs> Kalian bisa cek juga untuk rinciannya Silahkan lihat di mercannya ini mercannya gacha Mesin pending ini Gue udah beberapa kali nyoba dan memang barang-barangnya rata-rata kepake Kalaupun dilebur gak terlalu jauh nomboknya bro huh? Aduh Keblek <laughs> Aduh staff ya oh, udah skip gue coba ini lagi lah gue hancurin lagi lah Jadi dismantle ya karena saya nggak kepake juga dan nggak bisa dijual juga bro Lumayan lah 27 ya 27 woi jangan itu jangan Oh itu pun bisa dikembalikan ya ininya ya uh, Upgradenya ya bahan upgrade nya ya Oke okay, 27 27 udah, gue tambahin kurangnya karena gue masih ada stok Uh, gue rajin banget ngerjain cewek-cewek ya, karena memang untuk apa namanya, untuk bonus koinnya ini setiap beres cewek kan dapat 10 koin, 10 koin, 10 koin kumpulin. Ya ini sih uh, iseng aja, karena main game ini tuh nggak bisa terus-terusan lanjut langsung dihajar ngegeber ya untuk leveling dan lain-lain, karena abisnya Odin itu akan berasa pada saat levelingnya kamu lama. Oke, okay, kita gacha lagi. Ini pasti hoki lah. Set satu, satu dua tiga empat lima. Oke okay, ma Bro, glorious stek ada apa nih? Mantap ma Bro, strengthnya nya 21 sama vitality ya. Oke, okay, gua transfer lagi ke talisman yang sebelumnya gua pakai ya lumayan lah yang ngirit ya. Inilah kesenangannya di game ini tuh sebenarnya banyak banget pola-pola uh, fitur yang memang cukup uh, membuat kita sibuk ya untuk mencari target pencapaian, gue pengen tahu juga ini oh 60 ya, gila men kalaupun di dismantel 60 itu balik modal sebenarnya ya tapi bakal susah lagi kalau gue lebur ini belum tentu dapat lagi hal yang sama. nah ini sekarang gue mau untuk pengen tahu di craft ini upgrade nya itu jadi imperial guard attack manual itu adalah buku bentuknya bro dan mungkin untuk statusnya 28 cuma naik 7 ya serius ini gila cuma naik 7 poin <laughs> strength dan vitality -nya. tapi nyarinya susah bro itu ada equip strollpourri strollpourri hah gila harganya mahal satunya 743 dan orang enggak ada yang jual ini cuma ada 4 biji apa-apaan ini bro gua harus nyari kemana ini pasti eh <laughs> uh... <laughs> Ya udah, skip lah Kayaknya Gak bisa dipaksain bro otomatis gue coba langsung transfer stat aja Transfer stat Eh salah Mana tadi? Glorious Attack Medal Oke, okay, gue transferin aja Oh, nyesel tadi tau gitu Nggak kan gue ini ya Nggak akan gue ya Tau, ujung-ujungnya harus ditransfer sih Nggak apa-apa lah Oke, okay, tadi gue sempat encan juga Cuman dapet look dari Gloriousnya Tapi yang Adventure manual gua uh, tadinya punya strength akhirnya ditukar. Coba <laughs> pala, makasih banyak guys yang udah nonton yang udah nongkrong. Maaf sekali kalau memang ada salah kata ataupun informasinya. Kalian cukup sharing aja. Makasih semuanya yang udah like dan subscribe channel gua. See you in the next video. Dadah bye bye, ma bro.